dia umpan cemenya, guys. Siapa, tahun pas pas nol Hmm bang. teman-teman. Hari ini kita mau berpetualang sama-sama. bulan. <seks> <seks> yang paling terbisa coy kenapa kok ini ya Strike pertama bro Oke okay, oke okay. Mantap mantap Mantap, mantap, mantap, mantap! Bertambah lagi, teman-teman!